Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukeng enjing bocah-bocah Kepiye kabarmu dino iki mau? Podo api, sehat, lan semangat yo. Sinau baso jawo indino iki Wayae, sinau ulangan loro babakan pacelaton Ayo, sopo bocah-bocah singmus ngerti apa tekesi pacelaton kui? Pacelaton kui podo karo percakapan atau dialog ing boso Indonesia. Kiro kiro apa tegese Pacelaton tegese rembukan antara wong loro utawa luwih nganani sawanehing bab. Wong Jowo yang pacelaton diatur dening toto kromos sing diarani unggah-ungguh boso. Orang Jawa itu ketika melakukan percakapan atau dialog diatur oleh suatu tata krama atau aturan yang disebut dengan unggah-ungguh boso. Kanti unggah-ungguh boso Kang trep kita bisa ngajeni lan nani marang wong lios sing diajak guneman. jadi dengan menggunakan unggah ungguh bosok yang baik kita bisa menghormati dan menyayangi orang lain yang kita ajak bicara. yen sing diajak guneman wong sing luweh tua, kita bakal ngajeni kanting guna bosok Romo. kalau yang kita ajak bicara itu orang yang lebih tua kita akan menghormatinya dengan menggunakan boso kromo. E, yang diajak guneman luwih enom, minongko tanda tresno asih kita guna kakek ngoko Dan sebaliknya, jika diajak bicara oleh orang yang lebih muda, maka, sebagai tanda rasa sayang, kita menggunakan bahasa ngoko. Seperti itu ya anak-anak. Bocah-bocah, katek noyo, nangkini ono pacelaton antarane pakde, lan bima, kanti tema, geming energi. Kok sak kesusu ke susu arep enyang endi bim? Inggi, tumbas lampu pijar. Kok gak lampu LED wae Pilih ingkang mirah, pak. Bener. Lampu LED regane luih larang. Nanging yang dipikir tenan orangono. Kok sakit mekaten? Sepisan. Lampu LED luih awet. Jadi, buatan perlu wongsal wongsal tumbas. Pinter kue. Kapindo, sinare LED. Panjangnya tikel walaupun lampu pijar. Amarti dayani pun alit, tarpis terkipun, inggih mira. Pinter tenan kue bim, dak dongak besok gede dadi guru. mato nuwun, pangal banalan donganipon. Nah, sopo singgungan kakek lampu LED, ateges melunya kuyung gerakan hemat energi. Inggih Pak D, kulo badewang selumiyen. Bener, maturo bapakmu disik. Aku yakin bapakmu mesti sarujuk. Enggih Pak D, kulo nyewon pamit. Sing hati ati, duwiti ojo nganti ceplok. Mengko bengi, rasak nogumu biare sinar lampu hemat energi. Bocah-bocah, soko pacelatoni bimalan Pak D mau, kita bisa ngebok dudutan, utawa simpulan, yang teks pacelatan kuwi, dua titikan, utawa ciri-ciri, yaiku Sing sepisan, katulis ganti wujud dialog. Ditulis dengan bentuk dialog atau percakapan. kaping loro, guna ke ukoro kondo, menggunakan kalimat langsung. Sing nomor telu, isi ini, Pangajak, utowo penerang. Isinya berupa ajakan atau penjelasan. Lansing kapapat, cacahing paragoloro utowo luwe. Jumlah toko, pelaku ada dua atau lebih. Lansing terakhir kalimo, guna ake ukoro ceka aos. Menggunakan kalimat singkat dan jelas. Alhamdulillah, piye materi jino iki gampang yo. Matur nuwon ojolali, solate ngajini, unggah ungguh bapak ibu, nurut, sinau sing temen, jadi bocah sing soleh lan soleha. Usada akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.